Lokasinya sangat asri banget ya. Terlihat pegunungan di sekelilingnya. Pinggir jalan cocok untuk dibangun pira pesantren, perkebunan dan lain-lain. MDPL 1100 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Di video kita kali ini Saya akan merilis satu lokasi Tanah dengan luas satu hektar, Kawasan di bawah kaki gunung gede Pangrango. Akses dari jalan uh, provinsi kurang lebih sekitar tiga kilometer masuk jalan desa dilalui kendaraan besar diantaranya truk sama double lokasi kurang lebih ada di Dekat kawasan penduduk, juga dengan MDPL ketinggian di angka 1000 meter, berkabut dan juga dingin. Tanah tersebut sangat cocok untuk dibangun pila pesantren, yayasan, ataupun dialihpungsikan menjadi lahan pertanian. air langsung dari gunung dari sumber mata air dan lokasi tersebut pun tidak jauh dari kawasan sungai bahkan di samping berbatasan langsung ada sebentuk pagar hidup bambu ini lokasi lebar mukanya kurang lebih sekitar di angka 200 meter tanah yang sangat Bagus, dengan luasan satu hektar, legalitas masih SPPT. Teman-teman bisa lihat ini, sekeliling lokasi ini view sangat ajib. Kebetulan kita pas ngambil gambarnya ini lagi pas sesudah hujan. Jadi kelihatan kan tanamannya basah-basah gitu kan. Lokasi ini yang rencananya ke akses exit tol itu cuman 10 menit. Dari kawasan kota Sukabumi. 30 menit dari kawasan Pasar Sukaraja, 20 menit. Ini sejajar dengan kawasan pabrik GSI Cimangkok. Bagi teman-teman yang lagi mencari properti ataupun tanah dan sejenisnya, peruntukan untuk berkebun ataupun pila bisa hubungi nomor yang ada di bawah kolom deskripsinya. Oh, ini, kalau posisinya nggak hujan, tadinya itu, gunung gedenya itu kelihatan. Mungkin sekian. Mudah-mudahan di antara sahabat-sahabat atau teman-teman ada yang membutuhkan lahan untuk dibikin pertanian ataupun vila, bisa hubungi nomor yang ada di bawah kolom deskripsi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali.